belajar menari sangatlah berguna menari indah ikut irama jumpa lagi di selamat pagi teruna yuk kita saat dulu bersama udah hampir setahun nih sejak pandemi bikin gerakan kita terbatas ya adik-adik kakak berharap adik-adik masih tetap semangat jalanin aktivitas di tengah situasi ini ya buat adik-adik yang sehat tetap ikutin protokol kesehatan ya dan yang sedang sakit semoga Tuhan kasih kekuatan supaya bisa kembali pulih, tetap semangat berpengharapan dan berdoa kepada Tuhan. Pagi ini Kak Reza mau temenin adik-adik untuk bersatu teduh dan membaca firman Tuhan yang disadur dari Sabda Bina Truna harian. Bacaan hari ini dari 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 15. Kita buka bareng-bareng ya. 1 Yohanes 5 ayat 13-15 Sebelumnya, yuk kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk hari ini penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Kami boleh bangun dan menikmati pagi kami Tuhan. Tapi sebelum mulai hari ini, kami mau memohon pimpinan kuasa roh kudus Tuhan untuk memampukan kami melalui firman yang kami baca ini. bersabdalah bagi kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 13-15 Beginilah firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu, kita bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Demikianlah bacaan Alkitab. Syukur kepada Allah. Bob Sadino, seorang pengusaha sukses yang terkenal di Indonesia, pernah mengatakan, Satpam dan tembok rumah yang kokoh bukan jaminan hidup tenang. Hati yang damai, kasih, dan tiada kebencian, itulah kunci ketenangan dan rasa aman. Melalui pernyataan ini, kita diajak untuk menyadari bahwa rasa tenang itu bukan didapat dari megahnya rumah dan banyaknya penjaga, melainkan dari keadaan hati yang damai, penuh kasih, dan tiada kebencian. Namun demikian, apakah hal-hal tersebut cukup bagi kita untuk memperoleh ketenangan hati? Penulis surat Yohanes mengajarkan bahwa hati yang tenang hanya dapat dirasakan karena dua hal, Pertama, tatkala selaku pengikut kristus, seseorang mengimani akan beroleh kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Kedua, ketika mengimani Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang mau mendengar dan menjawab doa. Hal ini ditekankan oleh penulis. Penulis meyakinkan pembacanya bahwa mereka tidak salah membuat keputusan ketika bersedia dan setia mengikut kristus. Karena kehidupan kekal hanya datang melalui Yesus dan tidak ada jalan lain. Berikutnya, penulis juga meyakinkan pembacanya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa sepanjang hal-hal yang mereka doakan seturut dengan kehendaknya. Hal itu sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi janganlah seperti yang ku hendaki, melainkan seperti yang kau kendaki, yang terdapat dalam Matius 26 ayat 39. Sobat teruna, mau menjalankan hidup dengan hati tenang dan penuh damai sejahtera? Mari melakukan dua hal ini. Yang pertama, Sedia dan setia mengikuti Tuhan, karena hanya di dalam dan melalui Yesus sajalah janji kehidupan kekal disediakan bagi kita. Yang kedua, memiliki relasi yang karib dengan Tuhan melalui doa. Ingatlah selalu bahwa Sobat Runa, bahwa Tuhan menjawab doa yang sesuai dengan kehendaknya, bukan keinginan kita. Demikianlah renungan kita pagi ini. Sekali lagi kakak mau bilang, tetaplah setia dan sedia mengikut Tuhan dan menjalankan firman-Nya. Yuk kita minta Roh Kudus menguatkan kita untuk menjalani komitmen kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah kami boleh tetap setia dan tetap sedia untuk mengikut Engkau. Dalam kehidupan kami biarlah kami boleh mencerminkan sifat-Mu dengan segala kebaikan bagi dunia ini. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam tangan kasih-Mu, hal yang boleh bekerja, hal yang boleh memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, Truna.